Halo Spongebob Hai hey, Patrick Kamu lagi ngapain? Aku lagi nonton drama Korea Hah? Nonton drama Korea? Mm -mm. hmm. Daripada nonton drama Korea Mending kita nonton ini Nonton apa? Nonton ini Iya nonton apa? Kamu penasaran? Ayo nonton langsung sekarang Eits, tapi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini. Agar saya makin semangat bikin videonya. Untuk menghibur teman-teman semua. <laughs> Oke langsung saja kalian tonton videonya. pak udah sampai alun-alun ini Hah? udah sampai alun-alun di depan depan warung eh, ada ini ada mas-mas pakai baju oren Mbak ada mas-mas pakai baju oren sini kamu di mana oke oh, oke okay, okay. okay. ya dekat itu loh dekat dekat apa ya dekat pohon tapi pohonnya banyak dekat apa itu apa dekat permainan timur timur permainan karat itu loh nah kamu di mana pak tuh masih nyalain putus-putus sama mbak Situ dulu Situ mbak Ya Halo Halo Di sini mbak Ya Halo Saya dekat mas-mas pakai baju oranye Ya ini. Pakai baju orang masnya. Tuh ini. Dekat permainan. Dekat permainan. Bentar, bentar, bentar Pak. Lep. Permainan itu loh. Permainan. Ini. Eh, pakai pakai sandal hijau ini loh. Tuh mas.. mas. pakai aneh hijau ini loh.. pakai sandal jepit.. kamu ke sini dulu.. kamu oh, eh. no no no no.. ini sebelah mas.. mas.. pakai.. oh.. yang mana.. ah bukan itu.. Bukan ini, mas.. Kayak yang itu. Halo, kamu kesini dulu eh. Ini yang itu dulu dong. Teket permainan, getu mainan. Aku pakai Jangan. ini loh. Kan mainan atau mainan. Kanan, kanan, kanan. Kanan oh -oh. eh kiri-kirinya, kirinya, kirinya. kirinya. Ini ada amas-amas juga loh. Kiri. jelek Mento. Kamu kamu dimana jalan dulu ke sini? Aduh. udah Kemarin ini. Kemarin loh ini. Lah ya, kamu kamu di mana, Mbak? Di mana? Kamu di mana? Heh? kan kasih ini dulu aja. Gimana Pak? Tidak, tidak, tidak, tidak. Ah, bukan itu Pak. Pakai baju wanui? Oh no no no no. Hahaha. Hah? Lo aku sama mas masnya ini loh Kamu kasih ini dulu. Masnya di sini lagi apa nih mas? apa ini mas, masnya? lu bui itu tuh? sini, ya allah. ini lho, aku pakai sandal ini lho ya udah, aku cari, cari ke sana dulu ya. Oh no no no no. no, no. no, no, no. kamera sebenernya tapi gelap ya teribur